Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape So, pada hari ini uh, Hari ini adalah hari pertama aku akan buat podcast tanpa record mukaku. So, korang akan dengar suara aku saja dan mungkin aku akan letak gambar-gambar uh, Mungkin slide show ke dekat screen korang nanti bila korang tengok uh, podcast ni Korang dengar podcast ni dekat YouTube So insyaAllah jika demi kesempatan aku akan letak podcast ni dalam Spotify lah insyaAllah. Doakan, doakan, doakan supaya kita orang berjaya dalam bidang YouTube. Dan segala bidang-bidang yang diceburi oleh Escape uh, dan semua kru-kru Escape. Aku harap korang dalam keadaan yang sihat. Dalam macam mana orang cakap. Orang cakap dalam keadaan yang elok-elok jelah yang sihat-sihat jelah. So pada hari ni topik aku, aku nak menceritakan tentang... Wait, korang dengar bunyi cicak ke? <laughs> so uh, actually aku record dalam studio aku So sekarang waktu now is Night 3.23 uh, So dalam tengah harilah begitu So pada hari ni Aku akan menceritakan tentang Momen uh, Sewaktu aku pergi ke Kidzania, Kuala Lumpur Eh, dah masalah So benda ni Sangat bermakna lah bagi aku Kerana korang dapat spend time dengan kawan-kawan korang waktu, you know, when we are, time tu aku dah jahnam. Dan, kita orang ada join satu video contest atau ataupun video competition at, uh, peringkat sekolah. Eh no, it's not peringkat sekolah sebab satu sekolah. Satu, Malaysia punya sekolah uh, has joined our uh, the di di di competition, the contest and we are in the third places. So it's quite good uh, achievement for us lah because nombor 3 kan susah nak dapat doh. Nombor 3 satu Malaysia. Sangat bagus untuk kita orang. Ah, uh, okey. Moment Kid Zania. Is pada tahun eh, 2015 I guess And Selepas after we got uh, Kita dapat tahu Yang Kita telah mendapat tempat yang ketiga Kita was dapat Satu You know Jemputan Untuk pergi ke majlis orang Dan We got sponsors lah Haa uh, untuk pergi ke Kidzania dan kita enjoy our day dekat dalam Kidzania Every tempat dalam Kidzania tu kita punya pada hari tu Dan sangat best, sangat seronok <laughs> Korang dengar punya ayam kan Okay uh, Kita gerak pada pukul around 8 or 9 am I guess And kita bergerak daripada sekolah And we heading, we headed to Tanzania, and we arrive like I guess like um sebab uh, sekolah aku dengan KL dan juga Damansara around KL tu semua sangat dekat lah. Orang kata it's like ten or nine kilometers something because sangat dekat ah uh, so sekejap you dah sampai dalam. 20 minit macam tu dah sampai dah 20 minit ke bawah lah Below than 20 minutes And bila kita when kita arrive Kita ada Briefing and Beritahu lah jangan buat hal dekat situ uh, Memang lah hari tu Hari kita tapi Kita kena hormat lah kita kena You know bila kita datang Orang punya tempat Kita kena jaga kita punya attitude lah So Cikgu aku ustaz aku Uh, Mama aku pergi juga Along dengan kita orang So best lah Mama aku ikut kan <laughs> Aku time tu aku pakai phone Aku tak ingat Sony Ericsson Or oh, Sony Xperia XZ Premium I guess aku tak ingat And Sampai jadi Situ Kan kita dah siap briefing apa semua Kita breakfast Because we haven't uh, breakfast uh, time dekat sekolah so kita breakfast dekat dalam kidzania and kita makan roti kita dapat mineral water after all kita pakai you know hand tag toe tag dekat dekat kita punya tangan tu dan kita masuklah ke dalam Aku personally, aku tak ramai geng lah Aku kawan dengan semua Tapi, yang paling rapat lah orang kata Aku rapat dengan Time tu aku rapat dengan Azim And Lagi Dua, tiga orang macam tu lah Yang aku dengan Azim lah Aku rasa aku pernah rapat aku Azim Dengan Tak ingat, aku tak ingat. So, kita orang Tempat yang pertama kita orang pergi Kita orang kejar sebenarnya dekat uh, Dekat flight Kan kalau kau orang boleh nampak It's obvious um, Kalau korang nampak daripada luar tu Dia orang lalu je masuk dalam Nak masuk ke Kidzania uh, Kid tu Korang akan nampak satu The half of the airplane Diletak dekat You know Sebelah bangunan Aku tak tahu dia cakap It's not on the top because Dia side of the bangunan tu, and dia orang masukkan, dia orang macam masukkan sedikit, and dia orang macam, you know, it's uh, ter terbonjol lah keluar, memang best lah. sampai sampai je dekat situ, dekat counter untuk kita jadi pilot, you know, just a while pilot. <tapi, tapi tak dapat sebab Situlah tempat yang paling banyak orang kata paling banyak diserbu lah, full. Orang penuh Nak tak nak kita ke tempat lain Aku dengan Azim Dengan geng-geng yang lain Ada dalam 3-4 orang macam tu Kita orang turun bawah balik Pergi kat level 1 And kita orang jadi as dispatch ah uh, Mat dispatch Yang tukang hantar-hantar barang tu kan Kita orang Hey memang best lah Serius Serius ah Moment tu memang best lah uh, Pergi angkat barang Hantar dekat Macam-macam tempat And Aku rasa lepas daripada tu Dapatlah kita punya first salary kan, Kita punya uh, Payment Aku Duit dekat dalam Kit Zania tu Kita tak pakai duit real tau Kita pakai duit Ibarat kita dalam Kit Zania tu dalam satu orang kata Satu negara tau Satu country Sebab dia orang ada dia orang punya currency Currency money Nama dia kitzo Untuk 4-1 Kit Zoe. And for, you know, above, you know, atas daripada uh, one kidzo, it's called kidzos lah. Because banyak kan. So, kita orang dapat first salary like uh, two or three hundred kidzos like that lah. And then, after that, kita orang pergi jadi driver. Aku tak ingat. Driver, kita pergi main kereta tu kita ada lalu tol ah jadi macam orang yang kerja dekat penyelenggaraan tu penyelenggaraan ah, jaga dekat highway tu ha dapat salary dekat situ tak banyak jugaklah baik kurang 2 atau 250 je lah and baru dua ataupun tiga activities kita orang buat ah jobs kita orang buat tu dah aku dah semput Aku, time tu memang, aku baru start, baru 2 tahun, aku kena asma uh, 2013 So, baru tahun yang ketiga lah aku kena asma So, selalu di-attack di dengan asma Time tu aku tak bawa aku tak dapat, aku punya uh, inhaler So, aku tak bawa inhaler, aku semput time tu Nasib baik lah, ada macam mini klinik lah orang kata ada first aid dekat situ. Ada nurse dekat situ. Dia dia take care dekat aku dalam it's half an hour. Ah, uh, dapat kah ketenangan, Dapat gas tu. So aku tak banyak buat aktiviti lah dekat situ. Kawan aku ramai. Dia orang takkan nak tunggu waktuan. Dia orang tinggalkan kan aku. So aku duduk lah dekat situ. It's like half an hour. And after that aku okay. Aku okay. Feel better lah. And aku terus uh, Looking for my friends And join them again uh, Join diorang semula kan Aku pergi Kitorang pergi buat lagi Macam-macam lah kerja kitorang buat Jadi designer ke Macam-macam uh, pekerjaan kita kitorang buat dekat dalam tu And Sedar-sedar sudah pukul Pukul 2 petang macam tu So kita pergi solat Lepas solat Ingat boleh terus pergi jadi pilot kan Pergi dekat atas tu Alamak Sudah penuh, penuh lagi Masih Masih queue nya masih tak Apa orang kata Masih tak Pendek-pendek lagi dia punya queue dia Masih panjang lagi So Memang tak ada rezeki lah uh, Dan last Last kali Kita takat gambar Oh Aku Almost aku lupa Aku sempat jadi DJ, radio DJ Dekat dalam tu Aku ada gambar ni nanti aku masukkan dekat dalam video And Moment tu sangat best lah Sebab kita dengan kawan-kawan Kita kan Terus uh, memang sumpah seronok Aku harap dapat jumpa Kawan-kawan lama aku balik lah uh, Izzat Camirul um, Ramai lagi kawan-kawan Yang pergi yang turut serta waktu tu Ustaz yang mengendalikan Kita punya aktiviti tu So Podcast pun Sudah 11.30 So aku rasa korang Tak nak pun dengar sampai habis kan Kalau korang rasa korang nak dengar-dengar je Tak nak dengar sudah, tak apa Aku tak kisah Sebab aku bukan tahu pun siapa yang dengar Aku punya podcast ni kan So aku rasa kalau Video podcast ni dapat Sambutan dapat Video yang banyak, insyaallah aku akan, insyaallah aku akan buat next podcast lah. So kuras video uh, podcast kita sampai di sini saja. Uh, if you guys like this video, just give us thumbs up, thumbs up, like this video. Um, put a comment on the box below, and don't forget to subscribe us. Um, don't forget to follow our Instagram, our social media, all social media, our crews, um, my Instagram as well awak dah nyal escape the house please assalamualaikum bye bye